di kabar pertama persahabat yang kita lihat, ini ada gambar yang lagi heboh banget semalam di acara Indosiar, tepatnya di acara Dangdut Akademi 5. Para host ya sudah tentunya kompak memutuskan dan menginfokan langsung dari pihak Indosiar mewakili persahabatnya bahwa Rizky Bilar itu diberhentikan sebagai host di acara Dangdut Akademi 5 Indosiar. Kita simak kalimat caption yang dituliskan. Informasi bagi seluruh besti Indosiar bahwa Rizky Bilar tidak lagi menjadi host di Dangdut Akademi 5. Yuk, sama-sama kita berani bersikap untuk menolak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tentunya komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Fitri Karlina Teh Fitri Karlina ikut berkomentar dengan menuliskan, Hashtag kami bersama Lesti Ada juga tanggapan lain bersahabat yang dari akun Instagram Wiranti Banserangu mengatakan Tetap bersinar ke juraku Insya Allah Luar biasa bersahabat Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Haifa Raskar Ashi mengatakan di kalimat komentar Ambil hikmahnya ya netizen Ingat Aib sendiri Borok diri sendiri, kesalahan diri sendiri sebelum berkomentar, lihat kaca dulu. Biarkan bilar memetik apa yang dia tanam. Kita cuma penonton, bukan hakim. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semangat itu beberapa tanggapan dari orang-orang yang selalu mensupport Bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan bersahabat dia, idola kesayangan terkhusus Bunda El, cepat pulih dan cepat sehat tak henti-hentinya setiap hari. Mendoakan yang terbaik untuk kesehatan Bunda Lesti kejora. Namun kita lihat juga ke kabar berikutnya bersahabat ya Ini ada info juga dari A Irfan langsung di acara Al 5 semalam, bahwa konser kami bersama Lesti akan digelar besok malam hari Kamis, Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ini acara konser bentuk dukungan untuk Bunda Lesti, persahabat ya. Seperti yang dibatalkan semalam, itu adalah konser tunggalnya Bunda Lesti kejora yang tentunya disampaikan langsung oleh kami ke Chandra, persahabat ya. Ini adalah konser yang tentunya untuk mensupport Bunda Lesti, konser Dramus, persahabat ya. Acaranya drama musikal, kami bersama Lesti, Mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk Bunda El Bunda Lesti juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran Namun persahabat ya Dalam postingan ini pun banyak sekali pro kontra dari fansnya Bunda Lesti Kejora Banyak yang tentunya tidak menyukai dengan acara konser Ada juga yang menyukai karena bentuk dukungan Kita lihat persahabat ya Di antaranya dari akun Dwi Fitri 98 mengatakan berarti pihak programnya yang keras kepala. Ya udahlah, terserah gue, no comment aja lah. Ada juga tanggapan lain dari akun Novi8215 mengatakan, ini konser untuk menyemangati Lesti, pahami arti konser kami bersama Lesti. Duh, bersahabat ya. Beberapa tanggapan, ada yang suka, ada juga yang tidak menyukai. Wajar, sahabat ya. Itu tentunya pemikiran dari banyak orang. Tetap satu tujuan, mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejorak. Ada juga bersahabat di ya, tanggapan lain dari akun Instagram, Laila Anuskar 130204 mengatakan, Nyemangatin itu pakai doa, jenguk, peluk, gak usah pakai konser begini dalam keadaan sedih. Kayak yang sama Dodi aja dalam keadaan sedih. Malah nyanyi buat konser, emang indosiar sama Dodi 11-12? Gak ada bedanya. Ada juga tanggapan dari Novi 8215. Pikiranku ini yang tampil sahabat-sahabat DA atau Lida, Lesti yang tampil. Nyanyi lagu Lesti makanya dibilang konser. Yang mengisi acara itu teman-teman sahabat Lida dan DA, persahabat bukan Lesti yang tampil. Ada juga bersahabat ya tanggapan lain dari akun ISNN2324 mengatakan, lah emang kita juga tahu, kita cuma nggak suka orang kena musibah, malah bikin konser. Kalian jangan terlalu polos, TV itu bisnis, ini kesempatan emas buat mereka merupakan cuan yang banyak. Alasan support itu nomor kesekian, alasan utamanya adalah cuan. Itu beberapa komentar, ...yang diberikan dari fans Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga persahabatnya perhatikan... ...ada sebuah postingan dari beberapa tim Lestern Entertainment... ...semalam ada Mas Gong Li... ...persahabatnya yang mengunggah sebuah postingan foto Lestern Entertainment... ...dan sekarang persahabatnya kita lihat nih... ...ada salah satu tim dari Lestern Entertainment... ...yang mengunggah sebuah kalimat... ...Oktober tolong kerjasamanya... Mudah-mudahan persahabatnya ada jalan keluar dan tentunya ada jalan yang terbaik dari permasalahan Lesti serta Rizky pilar Untuk berikutnya juga persahabat, ya perhatikan ini ada sebuah postingan saat A.R. Eza, live TikTok persahabatnya menyampaikan tentunya kondisi Bunda Lesti kejuara Alhamdulillah persahabat, ya baik-baik saja. Kak Reza pun sudah ketemu langsung dengan Bunda Lesti, keluarga besar, ada ayah, ada Nin, serta Baby El juga sudah ditemui oleh A.A.Eza Dan Alhamdulillah persahabatnya untuk Bunda Lesti itu hanya minta doa dari kalian semua, doakan yang terbaik untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejoram Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun UM Ascordian 45, kalimat caption pun dituliskan Alhamdulillah, Enza udah ketemu Dede. Lesti sehat walafiat. Ya? Semoga tambah sehat, pulih kembali. Semangat, amin ya Allah. Insya Allah, hanya doa dan semangat yang tentunya dibutuhkan oleh Bunda Lesti Kejora dari orang-orang baik. Yuk, kita sama-sama kompak. Kita bersama Lesti untuk mendoakan yang terbaik. Berikutnya juga persahabat, ya kita lihat ada sebuah postingan dari pengagum Lesti al fatih yang meripos kembali postingan dari Kak Septia Siregar. Ini penting banget persahabat. Disimak kalimat yang diposting oleh Kak Septi. Pengaruh teman itu penting sekali, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Buat yang belum menikah gonta-ganti pasangan, ya silahkan. Tapi beda kalau dengan yang sudah menikah sudah saling mengikat berkomitmen. Terus yang belum menikah temenan sama yang udah nikah pakai kenal-ngenalin lagi. Mikir nggak sih dia udah punya keluarga tapi ngenalin-ngenalin orang. Lingkungan teman itu semua memiliki pengaruh besar apalagi kalau kalian sudah berkeluarga. Jadi buat kalian yang belum menikah kalau kalian beneran sayang sama teman kalian coba batasin sesuatu hal yang memang sensitif karena kalau udah terjadi yang jadi korban itu banyak diantaranya keluarga itu kalimat yang diposing oleh kakseptia siregar Kita bisa ambil kesimpulan bersahabat bahwa kaksepti sudah mengetahui orang-orang yang mendekatkan Rizky Biler dengan wanita lain pasti kalian Tentunya kenal persahabat ya Tetap kita menunggu konfirmasi langsung Dari yang bersangkutan Gimana kejadian dan tentunya bagaimana awal bisa terjadi kekerasan Kita tentunya selalu bersama Bunda Lesti Untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Lesti Kejora Kemudian selanjutnya bersahabat dari postingan dari Elfad 21 yang menggunakan sebuah kalimat kalau teman-teman ada di posisi LESTI, hal paling bijak apa yang akan teman-teman lakukan? Ini sebuah pertanyaan. Bila mana kalian semua ada di posisi LESTI, apa sih hal yang paling bijak yang dilakukan kalian? Stanford for LESTI, stand for love, untuk Lesti Kejorak mudah-mudahan selalu dikuatkan terus Amin Kemudian juga persahabat perhatian dari sebuah postingan Tentunya dari Bunda Heti Kus Endang dan Siti Nurhaliza Ini sebuah percakapan pesan juga Bunda Heti sebelum menuliskan sebuah kalimat Empat generasi yang bersatu di salah satu acara TV di Indonesia Empat tahun lalu Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, Amin ini tertuju untuk Bunda Lesti, dan kita lihat jawaban komentar dari Siti Nurhaliza. Semuanya kesayangan saya Bunda, insya Allah banget, semuanya kesayangan Datuk Siti Nurhaliza. Doakan, hanya bisa mendoakan yang terbaik, itulah yang tentunya diharapkan oleh Bunda Lesti dari semua orang. Kemudian juga bersahabat, ada sebuah kalimat info juga yang kita dapatkan mengenai konser Dramus Lesti Kejora, persahabat, ya. Ternyata untuk pemain, itu adalah alumni Lida dan DA, bersahabat ya. Ada Aulia, Putri, Rara, Melinia, Faul, Ridwan, Gunawan, Hari, Phil, dan Reza juga yang tentunya akan mengisi acara konser Dramusnya Lesti Kejora besok malam. Dan tentunya persahabat besok juga pas banget pemanggilan Rizky Bilar. Ini tentunya kejutan untuk warga Konoha untuk mengetahui kejadian awal Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Bunda Lesti, tetap support yang terbaik untuk Lesti Kejora. Kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru mengenai kondisi Bunda Lesti saat ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.